Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala wa mursalin, habibina wa ala alihi wa ashabihi Alaihi wa sadri wa amri wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bertemu dalam sesi yang keempat pembacaan Matan Tuhfatul Atfali Wal-Rilman di Tajwidil Quran yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Hussein bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah dan dalam pertemuan yang lalu kita telah membincangkan dua bab uh, di mana bab yang pertama kita kita membincangkan tentang Uh, hukum mim dan nunnya bersabdu dan kita kata apabila mim dan nun mempunyai tanda sabdu tanda syidah, kita wajib untuk mendengungkannya sekadar dengan dengan kadar dua harakat baik dan juga kita dalam pertemuan yang lalu, kita telah membincangkan uh, bab yang kedua iaitu, iaitu hukum hakam berkenaan dengan mim sakinah dan hari ni insyaAllah kita akan masuk pada Ahkam al walamil hukum hukum lam sakinah pada lam at ta'rif -ta dan lam al jadi sebelum kita masuk kepada matan penting untuk kita kenal terlebih dahulu apakah ini maksudkan dengan lam sakinah baik lam sakinah ialah, ialah keadaan di mana huruf lam tidak menerima sebarang baris dalam erti kata yang lain ia adalah huruf lam yang bertanda sukun jadi masih lagi sebenarnya, dalam bab kali ini, kita masih membincangkan tentang keadaan-keadaan uh, sifat adidah, sifat yang mendatang apabila sesetengah huruf menjadi sukun. Baik. Dan dalam, dalam bab kali ini, kita membincangkan tentang lam, lam sakinah. Lam yang bertanda sukun ataupun orang Melayu panggil sebagai lam mati. Baik. Lam sakinah terdapat pada isim, terdapat pada fa'il dan terdapat pada haf. Dan dalam bab ini kita masih membincangkan mengenai dua sifat aridah bagi, bagi huruf lam sekinah iaitu sifat izahar dan sifat idram. Sebab dalam perbincangan matan kali ini, banyak banyak banyak fokus kepada sifat aridah. Sifat aridah ialah macam kita sebutkan hari itu dalam uh, pengenalan terhadap ilmu tajwid. Tajwid ialah tata cara melafazkan kalimah-kalimah Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita menepati kaedah-kaedah tajwid serta kita Menyempurnakan sifat hak dan sifat mustahak huruf-huruf yang kita sebutkan. Sifat hak menguoj kepada sifat lazimah yang ada pada huruf tersebut. Seperti contoh yang saya boleh katakan dalam saya tak saya tak bincangkan secara detail, tapi sifat lazimah contoh uh, sifat runa yang kita dah kita dah sebut kita dah bincang dalam uh, dalam dalam bab yang kedua bab, bab mim dan nun sakina eh mim dan nun nun nun, nun uh, bosabdu yang mana sifat runah tu Merupakan sifat lazimah yang ada pada Pada huruf mim dan huruf nun Serta kita kata menyempurnakan mustahak Ialah kita menyempurnakan sifat-sifat A'idrah, sifat yang Yang mendatang disebabkan berlakunya Keadaan-keadaan tertentu, contoh macam sekarang Kita kita Contoh macam sekarang kita izah, Sifat iz, izah dan idram Itu datang disebabkan lam Sakinah bertemu dengan huruf-huruf tertentu Maka berlakulah Sifat izahah dan sifat idham baik. Dan sebenarnya di dalam ilmu tajud dan ilmu tajud dan ilmu bahasa Arab, lam terbahagi kepada lima jenis. Yang pertama lam al isim, lam yang wujud pada pada kata nama. Contoh al sinatuhum, al sinatuhum. So, al sinah kita kalau kita buang dhamir domir mutas ini. Al-Sinah, dia kata nama Al-Sinatun Al Al Contoh yang kedua Al-Ladhi, sebab Al-Ladhi isimusul Baik Jadi nak tahu isim Nak tahu isim, kita boleh Lihat sama ada huruf tersebut Menerima is, menerima isim Menerima damir monfasil Ataupun ia mempunyai tanwin Di hujung kalimah Ataupun ia mempunyai alif lam Alif lam ni kita akan masuk pada, pada bahagian, yang ter, bahagian yang khusus Baik. Ataupun dia dalam keadaan isim mausul. isim mausul. Jadi lam dalam keadaan isim dalam dalam keadaan isim ni kita panggil sebagai lam al-isim. Dan, dan dan yang lebih spesifik nanti satu satu bab lam muta'arif nanti. Baik. Yang kedua lamul fi'il. Al-lamul fi'il. Lam yang wujud pada pada kata kerja. Contoh il iltaqa. Yaltaqitu. Ha iltaqa yaltaqitu qulna. Jadi semua kana ni kita, lam lam sukun yang wujud di dalam lam fiil kita panggil sebagai lamul fiil. Yang ketiga lamul harf. Lam sukun yang wujud pada pada kata sendi. Contoh faqul. Faqul. Minta maaf. Saya rasa contoh ni tak tak kena. Minta maaf, saya rasa contoh ni tak kena. Contoh ni tak kena. Minta maaf. Sebenarnya oh, silap. Contoh ni tak kena sepatutnya sebab sepatutnya yang ni. Mana pen ni? Okay. Sepatutnya kat sini. Hal. ah Hal. Bukan dekat Qul ni sebab Qul ni dia lamul lamul, lamul, lamul fa'al lagi. Ni lamul fa'al. Sepatutnya yang ni. Hal laka. Minta maaf. Baik. Contoh yang kedua. Bal. ah Bal. Hal. Bal. Tapi kita tak akan bincangkan detail juga tentang lamul ha'af contoh jenis lam yang lam sakinah yang keempat lamul amr lamul amr contoh summal yaqdu summal yaqdu wal yufu baik dan jenis lam sakinah yang kelima adalah lam muta'arif lamul ta'rif Ta ialah lam yang wujud pada kata nama apabila kata nama apabila isim tersebut berada dalam keadaan ma'rifah bila kita kata isim dalam keadaan ma'rifah maksudnya isim yang menerima alif lam Ha, isi yang menerima alif lam. Contoh, Al-Wadud ada alif lam. As-Sawab ada alif lam. Jadi, lam ta'rif ni, dia adalah pecahan kepada lamul isim. Dia adalah pecahan kepada lamul isim. Baik. Tetapi sebenarnya, kita tak akan membincangkan kelima-lima jenis lam sakinah ini. Sebab, perbincangan topik dalam mata ini hanya fokus pada lamul fa'il dan lamu ta'rif. Lamul fa'il dan lamu ta'rif. Baik. Kita masuk pada matan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. al mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid amin. Setelah berkata pengarang-pengarang pengarang mata ini rahimahullah. Lilami'al -lilami halani qabla al-ahrufi u'lahuma idharuha faal bagi, bagi lam sakinah pada alif lam halani terdapat dua keadaan qabla ahrufi yang mana alif lam uh, lam sakinah ni sebu, wuj, ber, wuj, datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya bagi lam bagi lam sakinah pada lam ta'rif ta pada alif lam alif lam di sini merujuk kepada tajam faham eh. Alif lam di sini al di sini maksudnya merujuk kepada lam ta'rif. Ta Sebab hanya isim-isim ma'rifah saja yang menerima alif lam. Isim nakirah tidak menerima alif lam. Baik. Jadi, bagi lam sakinah pada isim ma'lifah, sebelum, sebelum, uh, yang mana lam, lam sakinah itu datang sebelum huruf-huruf hijaiyah, terdapat dua keadaan. U'lahumah, keadaan yang pertama, di antara dua keadaan tersebut ialah, izharuha. Yang, yang pertama adalah, kita izaharkan lam sakinah. Maksudnya, kita jelaskan bunyi, kita jelaskan sebutan lam sakinah. Fal ta'rifih, ta maka kenali, kenali kenalilah ia. Ia ni apa? Maksudnya kita, kita kena kenal pertemuan dengan huruf hijaiyah yang mana yang menyebabkan lam sakinah ni menjadi izhar. Baik. Qabal arba'in ma asyratin khudh ilmuhu man ibri aqimahu. Baik. Maka kenali ia iaitu lam sakinah ni bertemu dengan 14 huruf, 14 huruf. Khudh maka ambillah ilmu. Yang kata keadaan pertemuan lam sakinah dengan huruf-huruf kita kata huruf-huruf 14 huruf ni yang mana menyebabkan lam itu jadi izah lam sakinah jadi izah kita ambil ilmu tu daripada rumusan iberi hajjaka wa khaf aqimah iberi hajjaka tanamlah hasrat untuk menunaikan haji wa khaf dan tapi bimbanglah ia tidak diterima daripada engkau baik Baik, jadi dalam bait yang kedua ini, dalam bait yang selepas tu dia kata Ezlab. dalam bait ni dalam kedua-dua bait ni ia membincangkan tentang apa yang kita faham sebagai al-izharul qamariyah. Al-izharul qamariyah ataupun kita kita kita kenal juga dengan alif lam al-qamariyah. Baik. Alif lam al-qamariyah ialah apabila lam Sakina, ataupun lam ta'rif lam Sakina lagi sini baik. Apabila lamu ta'rif lam sakinah dalam isim ma'rifah bertemu dengan empat belas huruf yang terlibat maka lam sakinah ni tadi kita wajib jelaskan sebutan lam sakinah. Sebab tu dipanggil izhar. Sudah so, dia kata ulahuma izharuha falfa'lifi. Mana kita kata dalam bila bila lam sakinah dalam isim ma'rifah bertemu dengan empat belas huruf ni nanti jumpa saja lam sakinah tu kita kena jelaskan bunyi sakinah dia. Jadi kena jelaskan. Baik. Dan huruf dia ada pada rumus ni jadi. Semua empat belas huruf dalam ni. Iberi. Alif. Ba. Gain. Hajim. Kaf. Wau. Kha. Fah. Ain. Kaya. Mimha. Mimha. Haa. Jadi ini empat belas huruf. Ini kita kata sebagai. Jelah. Orang, orang, orang modern ni. Ya, ni cara orang. Ni cara, cara biasa. Anak-anak kita hafal Contoh macam hafal kimia apa semua kan Sebenarnya kaedah ni bukan kaedah yang baru Kaedah yang lama Saya, -saya sebutkan itu Ini kaedah Dah digunakan pada tahun 1000 Pada abad ke-12 Hijrah Abad ke-12 Hijrah Kita sekarang abad ke-14 Hijrah sebenarnya Tapi sebenarnya kaedah ni dah lama dah sebenarnya Sebenarnya formula-formula ni Nanti kalau kita InsyaAllah kalau kita Kalau kita dah selesai Baca matan Tuhfatul Atfal Saya cadang untuk kita masuk kepada Matan uh, Muqaddimah al jazariyah Kaedah rumuh-rumuh macam ni pun Kita akan jumpa lagi Banyak lama dah sebenarnya ha, bukan, bukan, bukan kaedah yang baru Bukan kaedah yang muhdas Baik Jadi kita lihat contoh Kita ambil contoh Lam Ta'arif ataupun Lam Sakinah Pada isim Ma'rifah bertemu dengan Hamzah Contoh Al-Awwalu Al-Awwalu Baik Contoh huruf lam sakinah lam ta'rif Ta bertemu dengan huruf ba' al-barru al, -baru, al, -baru, al -baru. Contoh yang ketiga kita tengok lam ta'rif Ta bertemu dengan ra'in al-ghaniyu al-ghaniyu al al al Jadi apabila semua semua lam lam ta'rif Ta bertemu dengan 14 huruf ni maka lam sakinah ni wajib kita jelaskan. Lam sakinah ni wajib kita jelaskan. Baik, tanda untuk al izharul qamariyah kalau kita puasan, tanda bagi alif lam qamariyah ni kalau kita puasan, lam sakinah tu ada tanda sukun. Lam sakinah ada tanda sukun. Sekejap. Mana dalam ni? Okey. Baik. Kalau tengok sini pun, contoh eh. Al-alim. Tengok ada lam Tengok pada lam. Lam ada tanda sukun pada di atas dia. Ha, lam ada tanda sukun. Jadi bila kita nampak, okey contoh eh. Sebab, sebab dia sebab kita sekarang isi makrifah. Eh, sekarang kita masuk pada lam ta'rif. Ta lam ta'rif ta kaedah dia senang. Dia mesti ada yang ni kita panggil sebagai hamzah wasal, kemudian lam, lam sakinah. Cuma untuk izhar qamariyah, lam sakinah dia kita ada hamzah wasal kemudian lam yang bertanda sukun kita nampak dua tanda macam ni yang yang yang datang bergandingan kita tahu itu adalah izhar al-qamariyah maka kita wajib jelaskan izhar eh maka kita wajib jelaskan bunyi nun bunyi lut bunyi lam sakinah baik kat sini tanda sukun pada lam ta'rif ta baik bila sebut lam ta'rif ta ni dia mesti datang dengan hamzah wasal hamzah wasal baik kemudian kita sambung balik baca almatan kita. Thanihimah idramuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i Baik. Yang kedua daripada dua keadaan tadi adalah idramuha ialah mengidramkan pada lam sakinah tadi. Fi arba'i wa ashratin aydan apabila ia bertemu dengan empat belas huruf juga. Wa ramzaha fa'i dan rumusnya fa'i maka hafal lah fa'i ni ai ai ni dia datang daripada wa'a wa'a hafal wa'a maksudnya hafaza hafal baik fa'i maka hafalkanlah rumus dia 14 huruf ni ada pada ada pada rumus dia pada matan pada bait yang seterusnya Tib, thumma sil rahman tafuz dhib. eh silap Tib, thumma sil rahma tafuz Zib, za za'n am da'su da adhani silap Dak su al zonnin zur karam. Baik, duit jadilah orang yang baik. Sumbah selurah kemudian hubungkanlah silaturahim tafus maka kamu akan berjaya. Baik, duit dani am duit ramah boleh beramah lah boleh ataupun layanilah orang yang mempunyai nikmat. Dak al Tinggalkanlah sangkaan buruk. Zuru syarifan lil karam. Ziarahilah orang yang mulia lagi terhormat. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita pada kita baik ke kedudukan baik ni, ia membincangkan tentang apa kita panggil sebagai al-idghamul syamsiyah. Al-idghamul syamsiyah ataupun kita panggil kadang-kadang kita panggil sebagai alif lam syamsiyah. Ha, alif lam syamsiyah. Baik. Al-idghamul syamsiyah ialah keadaan di mana Cara kita baca dia adalah, apabila lam ta'arif bertemu dengan 14 huruf yang terlibat juga, 14, 14 huruf juga, tadi izahar kamariah 14 huruf, maka lam ta'arif pun baki dia 14 huruf juga. Baik, apabila lam ta'arif bertemu dengan 14 huruf idram eh, chamsiyah, maka lam lam sakinah ni tadi wajib diserapkan ke dalam huruf selepasnya, ke dalam huruf selepas lam sakinah. Okay, contoh eh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh lam, lam syakinah Mas, bertemu dengan to oleh kerana to adalah huruf idram syamsiyah. Bila idram syasiyah, syamsiyah kita serapkan bunyi lam ke dalam to. Maknanya tak ada bunyi lam dah. Bunyi lam akan ambil bunyi, bunyi to. Dia tak jadi al-tama. Dia tak bunyi lam hati dah. Dia ambil bunyi to. Al-tama tu. Al-tama tu tu maksud idram syamsiah. lam sakinah kita serapkan bunyi ni ke dalam huruf to tak ada dah bunyi lam sebab dia dah ambil bunyi bunyi huruf to ha, begitu, baik jadi 14 huruf ni tadi dirumuskan dalam baik ini. Yaitu sekarang ni dia, dia tak sama macam tadi macam tadi semua 14 huruf dalam dalam kalimah semua huruf dalam kalimah ni baik, tetapi untuk baik yang kali ini kita ambil huruf pertama bagi setiap kalimah iaitu huruf ta huruf tha huruf so huruf sad so huruf ra huruf ta ba dal zal nun dal sin bo, zai shin lam 14 huruf ha 14 huruf jadi untuk idgham syamsiah rumus dia Ialah huruf pertama bagi setiap kalimah ni tadi. Ha, jangan ambil semua pula. Semua tu dah lebih lepas 14. Ha, ambil huruf pertama bagi setiap kalimah. Dalam 14, 14 kalimah ni. Baik. Baik. Untuk tanda, kalau kita tengok. Kalau kita puasan, macam biasalah. Kalau dah lama lam tarif, mesti ada hamzah wasol. Mesti ada hamzah wasol. Tapi sekarang ni, lam tak ada tanda sukun. Lam tak ada tanda sukun. Tapi huruf selepas dia ada... Tanda syidah ada tanda sabdu. Haa, tiga tanda ni. Hamzah wassal, lam sakinah yang tak ada tanda sukun. Kemudian huruf selepas dia, ha, huruf selepas dia, bertanda sabdu. Haa, bertanda sabdu. Baik. Dan terutamanya apabila, apabila lam, lam tarif bertemu dengan nun, oleh kerana nun ni bersabdu, ha, nun ni bersabdu, kita kena Sebab dia dengongkan, sebab dia sekarang ni, pada kalimah ni, dia dulu-dulu hukum sekali eh, dia orang samsiah ada cerita kata yang kita yang kita kata wajib gunnah bukan dia kita, kita kena wajib dengung kat situ dua harakat ha, jadi du hukum kat situ ha, kena hati-hati biasa dia kalau sebab kadang-kadang orang bila jumpa alif lam dia lupa yang ha kalau ber, yang macam nun sakinah kalau nun tu jadi kalau lam tu bertemu dengan nun menyebabkan nun tu bisabdu ha dia lupa pula nak nak, nak dengungkan ha kena hati-hati jadi pada pada keadaan nun macam ni, jangan lupa untuk dengungkan sekali. Baik. Wal-lamu lula sammiha qamriyah. Wal-lamu lukhra sammiha syamsiyyah. Okey. Dekat sini yang, bunyi, yang berbaris damah ni, lam eh. Bukan Hamzah. Lepas tu saya tak, saya tak bunyikan wal-lamu lukhra wal wallamulula ha wallamulula sammiha qamriyah okey ni saya lupa nak, nak nak tukar terjemahan salah ni salah salah salah lupa lupa nak terjemah Okay, baik lam yang pertama yang tadi lam ta'rif ta yang kita bincangkan yang, yang, yang keadaan lam ta'rif ta yang pertama tadi sammiha namanya kita namakan sebagai qamriyah idzaa alqamariyah dia, dia dia matikan bunyi mim ni sebab nak nak bagi sama dengan baik ni nanti tapi, tapi sebenarnya qamariyah lah mim ni mim ni asalnya baris baris fathah tapi di disufunkan sebab nak bagi matching dalam dalam muto baik wala mulukhra dan lam ta'rif keadaan yang kedua kita bincangkan tadi sammiha namanya adalah idgham al syamsiyah ha sammiha syamsiyah Namanya adalah Idram, Idram Syamsiyah Ok, baik Baik, kenapa Kenapa berlaku penaman Al-Qamariyah dan Syamsiyah Ok, first kali kita kena faham Qamariyah datang daripada kalimah Qamar Qamar adalah bulan, maksudnya bulan Qamar maksudnya bulan Sementara Syamsiyah Asal kalimahnya adalah Syams Syams Dan Syams maksudnya adalah matahari Hops tadi. Mata hari. Baik. Kenapa dinamakan kenapa berlaku kenapa ada penamaan al qamariah dan asyamsiyah? Okey. Berkata Sheikh Hasan Haji Sheikh Hasan Ajab Hafizallahu. Sheikh Hasan Ajab ni masih masih hidup salah seorang ulama qiraat di Mesir. Beliau kata dinamakan al-izhar al, al qamariah kerana diumpamakan lam sakinah ni tadi, lam ta'rif ni tadi sebagai bintang dan huruf-hurufnya sebagai bulan. Bila-bila macam ni, bila apabila menjelangnya malam, cahaya bintang akan jelas. Dalam masa yang sama cahaya bulan pun bersinar. Kalau kita pasang dalam malam, cahaya bintang tak tenggelam pun di, tak tenggelam dek cahaya bulan. Dua-dua kita nampak. Sebab tu dinamakan sebab, sebab tu lam lam ta'rif pada izhar qamariyah ni kita panggil sebagai izhar qamariyah. Oleh sebab keadaan keadaan lam ni macam bintang di waktu malam. Ha. Dan huruf-huruf yang selepas izahar kemarin tadi, huruf-huruf izahar tadi, kita panggil sebagai bulan. Ha. Sebab dia ada, kita masih jelas, sebab kita masih jelaskan bunyi sebutan dalam sakina. Dalam masa yang sama, kita sebut juga huruf selepas dia. Ha. Macam, macam macam keadaan malam, ada bulan, ada bintang. Kita nampak dua-dua. Baik, sementara dinamakan al-idhramul Al syamsiyah, kerana diumpamakan lam ta'rif Ta ni tadi sebagai bintang, dan sementara huruf-huruf idgham -huruf, syamsiah ni tadi sebagai matahari. Apabila terbit matahari waktu siang, cahaya bintang akan tenggelam dengan kehadiran sinar matahari. Ha. dia akan tenggelam. Dia macam cahaya itu dah terserap dengan dengan dengan cahaya matahari sebab terang sangat cahaya matahari tadi. Sebab tu kita tak nampak cahaya bintang. Sebab tu sebenarnya dalam dalam dalam siang yang biasa, kita tak akan nampak bintang. Kecuali beberapa keadaan. Salah satu keadaan ialah bila gerhana, gerhana matahari. Bila gerhana matahari, langit gelap, kita nampak, mudah nampak bintang-bintang yang ada. Itu je keadaan kita kita nampak bintang waktu siang. Kadang-kadang lain semua tak nampak. Kadang-kadang tak nampak sebab tenggelam dengan sinaran matahari. Sebab tu diumpamakan lam tadi macam bintang. Masih bintang tetapi huruf idram samsiah yang huruf selepas lam lam tarif tadi, huruf tu diumpamakan sebagai matahari. Ha. Diumpamakan sebagai matahari sebab sebab... Cahaya ni telah menenggelamkan cahaya bintang. Kita tak nampak. Tenggelam ataupun serap. Terserap jelah, lebih baik. Baik, selesai perbincangan kita tentang la muta'rif. Baik. Sekarang kita masuk pada bahagian yang kedua dan bahagian ni alhamdulillah bahagian pendek. Pendek sikit tapi masih kena kena bincang dengan agak detail sikit. Baik. Wa adhira na la ma fi nahwi qul na'am wa qul la Baik. Dan izaharkanlah sebutan lam sakinah pada lam fi'il secara mutlak. Fi nahwi contohnya pada kalimah. Qul na'am. Qul na'am. Ni, contoh dia. Kita kita izahar, kita jelaskan lam sakinah. Qul na'am. Wa kul na'am. Tengok, lam ni pun kita kita izaharkan lam sakinah dia. Wal taqaw. Ha, baik. Jadi, bila kita bincang tentang lam fi'il, kita masih kena bincang jenis-jenis fa'al. Yang mana lam, lam sakinah ni ada. Lam sakinah ni wujud. Jadi, lam sakinah boleh wujud dalam fa'al madhi, past tense. Fa'alul mudariq, present of future tense. Dan fa'alul amr, (command tense. Okey, baik. Contoh pada fa'alul madhiq ialah il-taqaw. Nah, contoh yang tadi kan. il -taqaw. Baik. Tengok. Okey, yang ni kena hati-hati eh. Yang ni bukan alif lam eh. Ni bukan lam ta'arif. Ini bukan lam ta'arif sebab il-taqah ni fa'lul mazhi. Dia fa'il. Dia bukan isim. Ha, dia bukan isim. Walaupun nampak ada alif, ada Hamzah wassal. Lepas tu dia lam. Tapi il-taqah ni bukan isim, isim ma'rifah. Dia bukan isim ma'rifah. Dia fa'lul mazhi. Jadi ha, Jadi pada kalimah il-taqah ni tak berlaku hukum yang kita panggil sebagai alif lam qamariah, izahar qamariah. Tak ada sebab Sebab iltaqah ni bukan isim Bukan isim marifah okay, baik. Yang kedua pada Fa'lul mazari'ah Contoh Yaltaqitahu Yaltaqitahu Ataupun untuk Fa'lul mazir ni juga Contoh lain Qulna Tadi kan Qulna ada kak? Qulna Telah berkata kami Kami telah berkata ha, Baik Kemudian Fa'lul amr Qul Katakanlah Qul Katakanlah Ha, jadi lam sakinah pada fiil ialah lam yang wujud pada lam sakinah yang wujud pada dalam mana-mana bentuk fiil tadi lam fi'dul madhi lam fi'l mudhari' lam fi'lul amr baik baik untuk lam fi'il hukum bacaan lam sakinah pada lam fi'il adalah izhar secara mutlak. izhar secara mutlak, kecuali beberapa tempat kita akan sebut nanti baik contoh eh tengok contoh Ha dekat sini il taqa. Ha, ini bukan alif lam qamariah Ini tak boleh alif lam qamariah sebab il taqa bukan isim. Okey, baik. Il taqa ja'alna wa arsalna yaltaqitu wa la yaltfit yaltaqiyani. Qul anzilni ij'alni. semua lam-lam dalam dalam semua fi'il ni wajib kita untuk izaharkan secara mutlak. Ha secara mutlak. Di satu hukum je. dia tak macam tadi dalam dalam ta'rif ada dua hukum. Ha, untuk lam fa'il tak kisah bertemu dengan huruf apa oleh kerana dia dia dalam sakinah yang wujud pada fa'il dia akan dia akan izhar sahaja kecuali kecuali bagi fa'dul amar, fa'lul amar, Okay Seandainya lam sakinah bertemu dengan lam ataupun ra maka izah tak berlaku tapi yang kita baca idgham. Okey. Sebab apa? Contoh huruf lam bertemu dengan huruf lam contoh pada sini kan. Qul liman qul limani qul Okey. Okey, lam bertemu lam di idgham sebab okey, yang ini kita akan bincik. Okay. Sebab lam dengan lam satu makhraj dia semanya. Sebab dia huruf sama sifat sama. Ha, huruf yang sama Sifat yang sama. Jadi, berlaku idram mislain. Okey. Sementara, huruf lam sakinah bertemu dengan huruf ra, dia akan jadi idram mutakaribain. Tak silap saya lah. Idram mutakaribain. Eh, idram mutakaribain lah. Betul lah. Sekejap. Idram mutakaribain. Sekejap. Kita ada idram mutakaribain. Mutakaribain. Mutakaribain. Okey, betul lah. Idram mutaqariban sebab huruf lam dengan huruf ra makhraj kedua-dua huruf ni berdekatan makhraj kedua-dua huruf ni adalah berdekatan ha sebab tu kita ilogram kan waqur kita tak sebut lam Sakina kat sini waqul rabbi tak waqur rabbi ha. cuma keadaan ni sahaja Padahal ni kul Kul asali ada lam lam fa'il ada lam Sakina ha ada lam sakinah tapi disebabkan lam ni tadi lam fa'il tadi lam fa'il amr bertemu dengan lam ataupun roh selepas dia, maka tadi ada izah. Tetapi yang ada pada idram. Dan idram-idram yang kita saya sebut tadi, kita akan bincang betul-betul bab selepas ni nanti. Tapi bukan dalam pertemuan ni lah. Cuma bab-bab tentang mislain, mutakaribain, mutajanisan memang ada selepas ni. Cuma bukan dalam pertemuan kita kali ini. Baik. Alhamdulillah, selesai kita membincangkan tentang ahkamu lam la, ahkamu lam i'al, wa la mi baik wa mil fi'il baik jadi kita lihat pembincangan kita dalam dalam bab kali ini ialah berkenaan dengan lam sakinah berkenaan dengan lam sakinah dan lam sakinah kita bincangkan dalam dalam bab ini ad, hanya dua jenis saja iaitu lam muta'rif lam sakinah pada isim-isim ma'rifah dan lamul fa'il lam sakinah yang wujud pada fa'il baik bagi lam ta'rif Ta ada dua hukum izhar dan idram dan kita dah kenal hukum-hukum jadi. Yang kita kata izahar ni ialah alif lam kamariah. Yang kita kata idram jadi adalah alif lam samsiah. Baik, sementara untuk lam sakinah pada fa'al, hukum ni hanya izahar sahaja. Kecuali pada dua keadaan tadi yang kita sebut jadi. Tapi secara mutlak dia, memang kita kata izaharkan lam sakinah sahaja. Baik. Baik, selesai pembincangan kita pada bab ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk membincangkan tentang bab. Uh, mislain mutaqaribain dan mutajanisain bi ta'ala baik Rabbana, ilaha ilaha ilaik. Ala Muhammad, wa bihamdika ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh